Baiklah persahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini Kita lihat persahabat vlog terbaru Fitan yang bahagia kita dapatkan di channel youtube nya Rizky Bilar Rizky Bilar berkolaborasi bersama ichal Muhammad dan Riko Fad. Di momen ini persahabat ya Papa Bilar ini bertanya kepada Ical nih Kenapa lu trauma apa? Kata Papa Bilar ya Ternyata Papa Bilar masih ingat banget nih Konten persahabat Ical Muhammad Yang Tentu kesannya membanding-bandingkan Bunda Lesti, persahabat ya. Masya Allah banget ya, papa Bapak L. <gifat> ini luar biasa, masih ingat banget nih di mana warga Konoha ini ramai banget soal vlog dari Ical Muhammad ini yang kesannya membanding-bandingkan Bunda Lesti Kejora. Momen ini pun ditipus kembali oleh akun Lesti Bilar, Anasko Leslar. Perhatikan juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Awas lo, yang sekarang-sekarang ini mau jahat sama Leslar yang licik yang bilangnya teman sahabat lah. Tapi ternyata hatinya busuk, awas nanti dibuat romah sama fans Leslar. Wow, <laughs> tentunya ada contohnya bersahabat ya Bang Ical nih. Ini trauma kata Papa Bilar ya dengan fans-fans Leslar yang sangat luar biasa. Di komentar pun banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat. Dari akun IA Manuskor Yurbyul92 mengatakan Ingat banget awal-awalnya diangkat deh ampe langit terus udah sampai atas wing dijatuhin sampai bawah terus jadilah donan tuh persahabat ya <gif> Ada juga persahabat komentar lain diberikan dari akun Instagram Hamidah Syarifudin mengatakan di kolom komentar Gak bakal lupa sih momen itu sampai kapanpun Tuh persahabat yang gak bakal lupa nih fans sejati dengan momen-momen yang sangat membuat ramai dan heboh kala itu ya. Kita doakan saja Mudah-mudahan pertemanan Papa Bilar, Ical Muhammad dan Rico Fod Selalu terjaga dengan baik Amin Dan berikutnya vitamin bahagia pun kita dapatkan di sore hari ini Lihat persahabat terbaru Bunda Lesti Aduh, Masyalah banget ya Ternyata Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Baby L lagi kontrol persahabat ya Mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka Kita lihat nih, bareng dokter puspak juga Luar biasa, doakan selalu terbaik untuk hidup kesayangan Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Dan kita pun, pastinya Salvok dengan Baby L Yang semakin hari, semakin embul semakin ganteng, semakin pinter Dan memang persahabat ya BBL saat ini semakin tumbuh dewasa Aduh, Masya Allah banget ya Doakan saja mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Momen ini pun dari pas kembali Oleh aku, Leslie Bilar Tim Kita lihatnya di kalimat caption juga yang dituliskan Leslar family today Masya Allah si embol tahu aja ada kamera Aduh, bersahabat ya Pasti warga Konoha salpok dengan BBL yang sudah bisa gaya persahabatnya kalau dipotong Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar dari akun Adinda3665 Mengatakan Masya Allah baby Fatih ganteng banget Pengen cium auntina katanya Tuduh gemes banget ya baby L Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Nina Baharudin Muka sayang aku, Baby L, kok gak bisa santai? Aduh, kata itu persahabat ya Memang kalau lihat kamera, ada aja gaya yang tentu ditampilkan oleh Baby L Ini kece banget ya Outfit-outfit dari Bunda Lesi juga, Masya Allah banget Selalu membuat kita bangga dan bahagia pastinya Kita masih menunggu kejutan lain persahabat total stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat Let's love tentunya Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh